Untuk mencari seorang biorka itu membutuhkan dana atau biaya yang sangat besar. Jadi negara harus mengucurkan dana bukan ratusan tapi miliaran. Karena dalam pandangan saya, dalam penerawangan saya, biorka bukan di Indonesia tapi di luar, luar negeri. Jadi untuk melakukan penangkapan kepada biorka mungkin butuh anggaran yang sangat besar. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk menaruh bjorka ya teman-teman ya Saya akan mencoba untuk menaruh bjorka Saya akan mencoba untuk uh, mengocok kartu saya dulu ya Saya akan mengambil atau menarik energinya uh, bjorka teman-teman Di sini aku lagi di sawah Ini anginnya kenceng banget Oke, saya akan kocok kocok dulu. Jadi biar energinya biorka masuk ke kartu saya. Gitu. Oke, saya akan jelaskan uh, satu persatu the magic. Jadi biorka ini memang melakukan magic dalam artian membongkar jadi membongkar sesuatu celah-celah tapi yang berhubungan dengan teknologi ya jadi biorka ini meretas atau membongkar sesuatu dengan sistem security sistem attack atau sistem keamanan yang ada di pemerintahan Indonesia ini kartu yang pertama Oke, okay. nah, kenapa dia kok membongkar situs-situs uh, atau peretesan? Karena di sini dalam waktu yang sangat lama sekali Dalam waktu yang sangat lama sekali di sini uh, Pemerintahan Di sini memang ada sebuah permainan Jadi dalam artian di dalam pemerintahan ini Di dalam kacamata Biorka Memang sedang tidak baik-baik saja Ya mungkin di dalam sisi pemerintahan dengan waktu yang sangat lama ini kan waktu uh, di sini sedang nggak baik-baik dalam artian ada kecurangan-kecurangan ada sesuatu something gitu yang membuat uh, Biorka melakukan peretasan-peretasan, akan membongkar membongkar data-data rahasia dari pemerintahan oke? Dan kartu yang ketiga saya adalah kartu karma, dimana kartu karma tersebut adalah sebuah bentuk kejahatan atau aib, atau sesuatu kesalahan yang mungkin selama ini ditutup tutupin oleh e, institusi, oleh pemerintahan. Jadi arahnya biorka, karena di sini ada sebuah aib, ada sebuah kejahatan. Yang selama ini ditutupi rapat-rapat oleh bangsa kita, ini adalah kartu kartu. Terus kartu yang keempat e, dibalik di belakang layar, di belakang Bjorka, di sini ada orang kaya. Jadi yang menyupport atau mendukung Bjorka, di sini adalah orang yang kaya. Yang saya lihat, orang yang memiliki banyak uang untuk membiayai operasional atau operasi. Dari seorang hacker, dari seorang biorka, teman-teman. Jadi yang saya katakan e, biorka memang ada tendensi biorka ada sebuah apa ya intinya sesuatu dia melakukan etek, dia melakukan peretasan karena alasan sebuah alasan. Dan yang jelas Biorka yang saya lihat ya Terawang Itu bukan dari bangsa Indonesia Bukan orang Indonesia ya maksudnya Tapi Dari orang luar negeri Jadi untuk penangkapan Biorka Memang membutuhkan biaya yang sangat banyak Mungkin harus uh, Kerjasama sama Kepolisian internasional Atau FBI Coba saya akan Taruh kembali ya Tentang Biorka pesan alam akan menarik energinya biorka teman-teman oke okay. jadi di sini nanti dari ulah biorka akan banyak sebuah kehancuran sesuatu yang pernah dibobol dalam artian data-data uh, yang di share atau data-data yang dibocorkan sama Biorka nanti akan berdampak sebuah kehancuran, nah kehancuran buat yang dibuka itu tadi, jadi akan banyak pihak-pihak dari sistem pemerintahan kita yang akan dibongkar oleh seorang Biorka dan di sini yang saya lihat pertarungan ini sebuah pertarungan dunia hacker ya, ini sebuah pertarungan dunia hacker. Jadi di sini Biorka juga mendapatkan serangan-serangan juga dari cyber, juga dari hacker-hacker juga ya teman-teman. Mungkin gitu saja konten saya ini tentang Biorka. Jadi yang jelas kalau ada penangkapan Biorka dari Indonesia, saya hanya ketawa saja. Biorka tidak berdomisili di Indonesia, tapi di luar negeri. Dan untuk penangkapannya memang membutuhkan biaya sangat besar. Oke okay, teman-teman, jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.